Sana, kita bilang aku bisa bersaing dengan uh, siapapun. Aku bisa bersaing dengan seorang yang menyukaiku tapi aku tidak bisa bersaing dengan orang yang kamu sukai. Waduh, waduh, waduh, hari lagi lagi waduh, waduh, waduh, kata, -kata...